Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ADJ channel terus. Terima kasih masih menyaksikan Maman ADJ channel Oh iya teman-teman Kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Cara menggunakan Atau cara memasang mulsa organik ya teman-teman Dan bisa teman-teman saksikan seperti ini mulsa kita kali ini ya teman-teman Seperti apa Cara pembuatannya Atau bahan-bahannya apa saja Jadi simak terus video Spesial buat teman-teman semua yang di grup Facebook penasaran dengan cara pembuatannya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, kali ini admin menggunakan daun ya. Daun duku dan daun aren untuk mulsanya dan jangan lupa teman-teman siapkan itu patok dan bambu ya, dibelah seperti ini. Bisa dibelah 4 atau dibelah 6. Ya seperti ini Dan batu ya untuk pemukul patok ya teman-teman Juga tali Untuk selanjutnya teman-teman Potong beberapa bambu Untuk membuat lubang tanam ya teman-teman Pada mulsa kita nanti Seperti ini bentuknya Oke untuk selanjutnya teman-teman Tabur itu daun ya teman-teman Di bedengan ya seperti ini Nah lalu Setelah ditabur daun teman-teman siapkan daun ini daun aren atau bisa juga dengan daun kelapa ya teman-teman lalu teman-teman taruh di situ ya di atas daun ya kebetulan punya admin ini daun duku jadi admin taruh di atas daun duku ini daun ini enggak mesti harus daun duku ya teman-teman daun apa saja daun kakao daun kopi dan lain-lain ya banyak sekali macam daun ya Nah, seperti ini ya kita tutup Dengan daun aren Fungsi daun aren ini ya teman-teman Ini kan di pekarangan ya Banyak ayam dan lain-lain Jadi kalau kita Menggunakan daun aren ini Aman ya teman-teman Gak bakal di korek-korek ayam ya Gak bakal dicakar cakar ayam Oke ini adalah Solusi bagi teman-teman Yang biasanya menanam cabai itu Di korek-korek ayam ya Di perakarannya dengan menggunakan daun aren ini, teman-teman lebih simpel ya. Ya, Jangan lupa untuk kerapiannya gunakan tali seperti ini. Supaya lebih indah dipandang ya. Dan juga lebih mudah nanti ketika kita menentukan titik lubang tanam ya teman-teman. Fungsi dari memasang tali ini ya dipasang bambunya di atas daun aren tadi lalu dipatok ya teman-teman untuk pemukulnya eh, boleh yang lainnya ini admin kebetulan ada batu yang pas buat memukul ini patok ya jadi admin gunakan batu saja ya untuk kayu ini teman-teman supaya si daun arennya ini rapi ya supaya ditekan seperti itu supaya rata lalu dipatok ya Ya. Seperti yang teman-teman saksikan rapi ya. Ya, kita terus lakukan pemasangan penjepitnya ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Bisa teman-teman saksikan hasilnya. Lumayan rapi ya, teman-teman. Ya. Ya, teman-teman saksikan. Seperti jembatan ya, teman-teman. <laughs> Ya, untuk selanjutnya kita pemasangan titik lubang tanam ya, teman-teman. Untuk lubang tanamnya kita gunakan potongan bambu tadi. Di tugal ya. Untuk membuat lubang tanamnya lalu dipasang potongan bambu. Iya, sip ya, teman-teman. Rapi ya. Untuk ukurannya teman-teman sekitar 25 cm ya ini adminnya. karena yang di tengah itu mau admin tanami timun ya teman-teman jadi nanti ini tumpang sari tiga jenis tanaman ya teman-teman cabai pare dan timun ya teman-teman ya itu untuk lubang tanam cabenya ya Kita masukkan bibitnya, ya, supaya tidak stres. Ya, usahakan bibit politik, ya, teman-teman. Jadi, cabenya nggak terlalu lama stres, langsung tumbuh. Ya, apalagi kemarin kan kita menggunakan media tanamnya bagus, ya, udah banyak bakteri dan nutrisi-nutrisi yang ada pada media tanam. Jadi tidak terlalu lama stresnya ya. Bisa teman-teman saksikan nanti pada video admin berikutnya, insyaallah admin akan update terus untuk yang ini ya, untuk yang tiga varietas ini cabai, pare dan timun ya teman-teman. Untuk bambunya tidak harus tua ya teman-teman, yang penting bisa untuk membuat titik lubang tanam saja teman-teman supaya terlihat rapi juga mungkin ya kebetulan kan ini dari alam ya mudah-mudahan aja kan ada bakteri yang ikut di bambu itu ya karena pada bambu itu kan banyak bakteri baik untuk memacu pertumbuhannya teman-teman ya seperti ini hasilnya setelah dimasukkan bibit ya teman-teman oh iya teman-teman kenapa admin nanam nanamnya malam karena malam ini lebih adem ya teman-teman ya nyaman sekali ya untuk kita melakukan perawatannya Di situ sudah ada lubang untuk lubang pupuk ya teman-teman jadi kita memupuknya itu lewat lubang itu yang terbuat dari potongan bambu tadi jadi admin setiap share ya teman teman setiap admin upload itu admin lakukan ya Jadi mana yang baik admin upload yang tidak admin tidak upload ya teman teman Dan ini menurut admin ini sangat efektif sekali ya Terutama untuk para teman teman yang ingin memanfaatkan pekarangan Yang dirubah menjadi pendapatan ya teman teman ini sangat efektif sekali buat teman-teman yang rajin yang ingin punya tanaman walaupun enggak banyak ya teman-teman iya -teman. tinggal kita masukkan ke situ pupuknya ya ini bisa kita lakukan baik penyiraman air biasa ataupun nutrisi bisa lewat sini kenapa enggak lewat lubang itu karena untuk menghindari overdosis ya teman-teman iya -teman. bisa teman-teman saksikan seperti ini hasilnya setelah dipasang mulsa organik Mulsa paling unik karya maman ada di channel ya teman-teman Belum ada di youtube ya teman-teman Untuk daun yang ditutup dengan daun aren ini belum ada di youtube ya Baru admin yang membuat mulsa seperti ini ya Dan kalau memang menurut teman-teman bagus ya bolehlah diikuti kalau kita, kalau kata teman-teman, ribet nggak usah ya. Kalau menurut Arvin sih ini lebih bagus. Lebih baik ya, teman-teman, bukan lebih bagus. Lebih baik. Karena apa? Mikroba akan betah ya ketika di permukaan tanah itu ada naungan ya, seperti daun seperti ini. Dan bukan tidak mungkin ya, teman-teman. Daun-daun ini kan pastinya ada bakteri dan jamur baik. Ketika kita pindahkan dari hutan ke sini Maka Tentunya bakteri itu juga ikut ya teman-teman Oke teman-teman Seperti itu prosesnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh